Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat les lovers, di lovers, serta les lovers dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel YouTube Diva TV yang akan mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bersahabat untuk selalu mendukung ya dengan cara klik like, comment dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya ya tujuannya agar channel ini terus berkembang, memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Leslar tentunya. Baiklah, prasahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini sebuah unggahan spesial dari Bunda Lesti, prasahabat ya di laman akun Instagram pribadinya Bunda Lesti mengunggah sebuah postingan info nih, prasahabat ya ada sesuatu kejutan yang akan disuguhkan dari MS Glow, prasahabat ya perhatikan, MS Glow Take Over Paris di slide kedua, ada sebuah postingan Angka 2022 persahabat yang bakal ada sesuatu kencutan yang akan disuguhkan oleh MS Glow Karena Bunda Lesti Kejora ini adalah BA atau brand ambassador dari MS Glow ya Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan amin Di unggahan ini pun persahabat ada kalimat caption yang dituliskan oleh Bunda Lesti Kejora Hai beauties, MS Glow bakal take over Paris di tahun 2022 yang gemilang ini Mau ngapain sih? Us, bakal ada kolaborasi cantik juga Hmm, kolaborasi dengan siapa ya kira-kira? Main Glow juga Udah nggak sabar pengen tahu. Ada apa sih antara MS Glow dan Paris tahun ini? Mari kita tunggu tanggal mainnya yuk Beauties, MS Glow over Paris Wow, masalah banget ya Tentu kita tunggu saja kejutan yang akan diberikan Dari MS Glow bersama brand ambasadornya Dan di postingan Bunda Leste ini pun banyak sekali tanggapan Dan komentar yang diberikan Kita lihat persahabat dari Kak Wanda Hara Ikut juga berkomentar Yuk dek berangkat ke Kak Wanda ya Masya Allah nih Langsung aja nih Kak Wanda untuk ngajak Bunda Lesti berangkat ke Paris ya Masya Allah Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya dari akun Instagram Duit45 mengatakan Masya Allah katanya itu masalah banget ya mudah-mudahan Bunda Lesti selalu diberikan kesehatan kelancaran, kemudahan apapun yang dilakukan oleh idola kita ini berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah postingan, ya ini tentu luar biasa cantik banget Telah rilis ya Ketika pemotretan Bunda Lesti bersama Cut Wow, Masya Allah banget ya Bunda Lesti memang auranya terpancar Sangat luar biasa Banyak sekali tentunya pujian Banyak sekali tanggapan yang sangat positif Diberikan oleh para sahabat Ya, ini dari akun Rich Anuskorkiki199 mengatakan. Masya Allah, Lesti itu ya auranya Masya Allah banget Gak bosan dipandang Wajah ibu pejabat banget Wow, luar biasa banget ya Ternyata wajah Bunda Lesti adalah wajah ibu pejabat Katanya tuh kita aminkan saja Doa-doa baik, mudah-mudahan terkabul, amin Dan kita lihat juga ke komentar berikutnya Dari akun Meladut Rohman Mengatakan Masya Allah, kayak ratu-ratu kerajaan Tuh ada juga yang memberikan tanggapan bahwa Bunda Lesti Kejora kayak ratu-ratu kerajaan Memang cantik banget ya Aura positif selalu terpancar dari wajah Bunda Lesti Kejora Masya Allah, wanita-wanita hebat, kata Yukia Wow, luar biasa Kita lihat juga ke kabar berikutnya Ini ada unggahan spesial membanggakan dari l 2 ID kembali fanbase yang sangat luar biasa Alhamdulillah, persahabatnya untuk renovasi pembangunan masjid sudah berjalan. L2W bantu renovasi masjid-masjid ini saat ini masih dalam tahap semen dan pembangunan area atap. Dan dalam masjid, proses pembangunan selain dilakukan oleh tukang juga dibantu warga sekitar. Masya Allah. Dan disimak juga di kalimat yang dituliskan oleh l 2 wid ID. Disitu mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami ingin mengabarkan bahwa masjid telah masuk pembangunan bagian atap dan bagian dalam masjid. Pada proses renovasi selain ada tukang, para warga juga bergotong royong membantu proses pembangunan masjid. Alhamdulillah semoga masjid bisa segera rampung agar bisa dipergunakan dan menjadi masjid yang layak bagi warga sekitar. Terima kasih kepada para donatur semua pihak yang telah membantu agar donasi L2W bantu perbaiki masjid bisa terlaksana bagi yang ingin ber berdonasi bisa klik link di bio ya atau bisa DM langsung akun Instagram L2W.id itulah caption info ya persahabat ya untuk seputaran pembangunan yang sedang berjalan. Di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan yang memberikan ini, Masya Allah banget ya. Dari akun maman Masya Allah, semoga apa yang teman-teman lakukan, menjadi ladang pahala untuk kita semua dan terlebih lagi untuk idola kita. Amin. L2W gak ada lawan. Semangat, the best. Wow, Masya Allah, luar biasa. Semakin bangga menjadi bagian dari Leslar Lovers. Berikutnya juga persahabat, kita lihatnya ada sebuah unggahan spesial dari Papa Rizki Bilar 3 jam yang lalu ya. Ini menginfokan, kalau batuk jangan lupa untuk minum konidin. Wow, <tuh> asyik banget ya, alhamdulillah. Papa Bilar menjadi bintang iklan obat konidin persahabat ya. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan, diberikan kemudahan dan kelancaran pastinya. Dan berikutnya juga persahabat, ada vitamin bahagia yang kita dapatkan di malam hari ini Karena Bunda Lesti live Instagram ya Wow, Masya Allah banget cantiknya, luar biasa Perhatikan persahabat ya, banyak sekali tentunya orang-orang yang memuji Bunda Lesti Kejora Karena penampilan dari Bunda Lesti Kejora cantik banget ya Apalagi BBL juga terlihat sangat ganteng, lagi bobok Masya Allah Dan tentu disimak baik-baik banget ya Hari ini bundala silahkan like instagram <tik> Duh, pokoknya persahabat ya Memang luar biasa banget Bunda Lesti Ada aja kelakuan Yang selalu membuat kita ketawa bahaya Kita masih menunggu kejutan berikutnya Persahabat Jangan sampai kemana-mana Atau stay tune terus channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru Terupdate dan terhangat Seputar Leslar tentunya Ini dulu informasi di malam hari ini Bagaimana tanggapan kalian Silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh